Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan tentang Belanja Tidak Terduga Pembahasan kita pada video ini akan meliputi Apa kriteria Belanja Tidak Terduga Bagaimana melaksanakan penganggaran Belanja Tidak Terduga Bagaimana penata usaha Belanja Tidak Terduga Dan yang keempat adalah Bagaimana pertanggung jawaban Belanja Tidak Terduga Langsung saja Mari kita mulai dari kriteria belanja tidak terduga Untuk itu, pertama-tama kita menyamakan persepsi dulu bahwa Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD Untuk keadaan darurat termasuk keperluan melesak Serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya jadi ada beberapa hal yang ditekankan dalam membahas Belanja Tidak Terduga yaitu Yang pertama, Belanja Tidak Terduga berkriteria sebagai pengeluaran daerah pada sisi belanja daerah di mana klasifikasi belanja daerah terdiri atas empat klasifikasi yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer Kedua Peruntukan belanja tidak terduga hanya diperbolehkan untuk tiga hal, yaitu untuk keadaan darurat, untuk keperluan mendesak, dan untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sering ada yang bertanya apakah penggunaan belanja tidak terduga hanya diperbolehkan untuk badan penanggulangan bencana daerah. Jawabannya adalah mari kita bahas secara seksama kriteria-kriterianya. Kriteria keadaan darurat meliputi: a) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa; yang b) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau c) kerusakan sarana prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Sedangkan kriteria keperluan mendesak meliputi: kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan. <tuh> belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja bed, dan belanja yang bersifat wajib. C, pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta amanat peraturan perundang-undangan. Dan D pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan atau kerugian besar bagi masyarakat. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD tahun yang berkenan. Bagaimana dengan kriteria kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah di tahun-tahun sebelumnya? Hal ini dapat dijelaskan sebagai contoh sebagai berikut. Apabila ada wajib pajak yang salah dalam penghitungan kewajibannya, hal tersebut bukan karena kelalaian aparat pemerintah maupun wajib pajak yang bersangkutan, tapi semata karena adanya perubahan aturan atau asumsi ekonomi yang tidak tercapai. Maka wajib pajak tersebut dapat meminta pengembalian sesuai dengan mekanisme masing-masing daerah. Untuk membayar kelebihan tersebut, maka dari pemerintah daerah dapat mengubankan dari belanja tidak terduga. Jadi dengan melihat semua kriteria tadi, belanja tidak terduga dapat digunakan oleh OPD atau SKPD selain badan Penanggulangan bencana. Kita lanjut pada bagian kedua, bagaimana penganggaran belanja tidak terduga dalam praktek pengelolaan keuangan daerah. Penganggaran belanja tidak terduga hanya diperbolehkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau SKPKD. Hal ini dimaksudkan agar proses pencairan bisa lebih cepat mengingat kriteria-kriteria yang telah kita bahas, membutuhkan penanganan yang cepat. Jadi penganggaran di SKPKD tujuan utamanya adalah untuk memangkas birokrasi pencairan dana saya. Sifat belanja tidak terduga adalah tidak dapat diprediksi. Terus bagaimana menganggarkan sesuatu yang tidak dapat diprediksi dan tidak diinginkan terjadi? Menciasati hal ini dalam praktek pengelolaan keuangan, digunakan ukuran-ukuran personal untuk menganggarkan belanja tidak terduga. Tidak ada standar berapa persen dari jumlah belanja. Karakteristik daerah yang berbeda-beda utamanya dari segi kapasitas fiskal dan kebutuhan pembangunan. Namun, channel Petualang ide menyarankan agar penganggaran belanja tidak terduga maksimal 1% dari total belanja APBD. <tuh> Kita lanjut pada bagian ketiga, bagaimana penatausahaan belanja tidak terduga. Pada prinsipnya, penatausahaan belanja sama untuk semua jenis belanja. Pencairan belanja tidak terduga dapat menggunakan mekanisme ganti uang tambahan uang atau mekanisme langsung namun karena kebutuhan belanja tidak terduga yang butuh penanganan cepat maka disarankan untuk menghindari penggunaan mekanisme LS tipikal mekanisme pencarian secara langsung atau LS adalah mendahului SPJ kemudian dilakukan pembayaran, pembayaran. dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi maka dapat menggunakan A, dana dari hasil penjadwalan ulang pencapaian program dan kegiatan lainnya, serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan kas yang tersedia. Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA SKPD. Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat. Yang belum tersedia anggarannya di Fakultas SK juga terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Kita lanjut pada bagian akhir bagian keempat: bagaimana pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk menjamin akuntabilitas penggunaan belanja tidak terduga. Maka administrasi pertanggungjawaban harus disiapkan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Hal pertama dan wajib harus ada adalah penetapan kondisi, di mana kita harus menggunakan belanja tidak terduga. Penetapan kondisi ini minimal ditetapkan oleh penguasa keuangan daerah, yaitu kepala daerah. Kondisi tersebut telah dijelaskan dalam kriteria-kriteria pada awal video ini demikian video ini silahkan dikomentari dan kita akan ketemu dalam video-video kami selanjutnya akhirnya seperti biasa tetap semangat